Shalom Adik-adik yang terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna. Bagaimana nih kabar Adik-adik? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pagi ini Kakak mau temenin Adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Namun sebelum itu, yuk kita berdoa. Kita berdoa. Ala Bapak kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih kau telah memuangkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapak, sentar lagi kami akan memulai satu saat teduh pada pagi hari ini ya Bapak, kiranya engkau uh, menyertai saat teduh pada pagi hari ini, agar dapat berlaku dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kisah para rasul 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpus sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke baik Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, Orang Nazaret itu berjalanlah, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian ke kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Judul renungan kita yaitu tetap optimis. Suatu hari ada seorang pimpinan yang datang ke tempat proyek pembangunan kantor cabang. Tanpa sengaja loginya terjatuh di sekitar area itu. Semua pekerja membantu mencarikan tetapi tidak mendapatkannya setelah pimpinan dan para pekerja pulang ada seorang remaja yang tadi mendengar kejadian tersebut ia berusaha mencari ar arlojinya itu ternyata ia menemukan arloji yang tampak sangat mahal tersebut keesokan harinya ketika pimpinan itu datang ke lokasi proyek untuk menjadikan pencarian jam tangannya yang hilang remaja tersebut datang menghampiri lalu memberi arloji tersebut saat itulah pimpinan tersebut melihat tanda lahir pada tangan remaja tersebut yang mirip dengan anaknya yang hilang 10 tahun yang lalu. Singkat cerita, ketika dilakukan tes DNA ternyata benar bahwa remaja tersebut adalah anak kandungnya. Ia bersyukur bukan saja karena memperoleh kembali jam tangannya tetapi terlebih mendapati lagi anaknya yang hilang yang sangat dirindukannya. Harapan orang lumpuh untuk memperoleh hal yang sangat dirindukan dan dibutuhkannya selama ini terwujud Melalui kehadiran Petrus dan Yohanes Sungguh kejutan yang luar biasa terjadi pada hari itu Di dekat pintu gerbang bait Allah Ia berharap memperoleh sedekah dari orang yang lewat untuk membeli, membeli makanan guna untuk menyambung hidupnya Ternyata Allah memberikan kesehatan agar dia menjadi mandiri dan bisa bekerja lebih dari itu, orang yang tidak lagi lumpuh tersebut dapat bersaksi tentang kuasa Allah lewat kata dan perbuatan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Sobat teruna, tetaplah optimis Allah mempunyai banyak cara yang tidak terduga dalam menjawab kerinduan kita. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Dari Filipi 3 ayat ke-20, jadi berjalanlah dengan iman yang teguh. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, yuk kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dan kerajaan surga yang kudus. Terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit renungan pada pagi hari ini ya, Bapak. Ya, Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya yang sertai aktivitas kami, baik belajar, bekerja, dan lainnya ya Bapak, kiranya Engkau sertai, Engkau beri kesehatan, kekuatan, marifat yang hanya daripada saja ya Bapak. Inilah doa kami, dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.